kemana tetep kita bawa cuting ya nak? iya sambal cuting ini bisa dipanasi nah, gitu. aman banget Masa itu udah berapa hari ya? ya bisa dibawa kemana-mana hmm. tanpa hmm. basi nah. dia. kemasannya kan? pun simple hmm. banget tuh kecil, hmm. pinkes banget karena enak, Masa karena bumbunya selalu mateng hmm. jadi nggak ada basi-basi Pak ini Pak, Aji, ini Pak lagi nungguin suka banget ayah cuting, bawa cutting kemana? udah mau <laughs> makan tuh nungguin cuting pokoknya <laughs> tetep bawa nasi Indonesia dah kita Indonesia Wae lah di tingting kuliner. kuliner, jangan lupa di order citingnya. kapok, terus ikan apa nak? Ikan asin balado ya Iya, nah? udah-udah, abis dah si awet semuanya. Good. Alhamdulillah wow. sampai di Swiss kata Sophie <tuk> Denny, apa kabar? <laughs> Thank you, selamat datang ini. Thank you, Kak Niki, kita kenal, dari Kak nih ya mas Sopi. Thank you, Sofie. Sofie. Thank you. Thank you for the food, Danny Vincent, Mr. Vincent. Mr. Vincent. Indonesia. Terima kasih. Ini udah Ini enak banget di situ. Tuh, lihat tadi udangnya udah habis, ikan, kue angkung, kangkung, the best. Kelor dadarnya udah habis, Sophie, you are the best Please come to Indonesia soon <laughs> <laughs> We will go to Indonesia together And visit them ya Sofie, ngerti-ngerti produk Thank you ya, see you See you guys, see you, yeah. see you in Jakarta Bye bye okay. Den, thank you ya Den Sama-sama, see you soon But I'm so frustrated Hello to my loneliness. I guess the is bliss Take me back to, Welcome, to Sebelum menggunakan makeup sehari-hari Menggunakan skincare salah satu hal yang wajib sekali Aku tuh selalu pakai serum yang dapat merawat masalah kulit wajah seperti kusam Dark spot bekas jerawat yang bikin gak pede Tuhh Garnier Bright Complete Vitamin C Serum ini membuat cerahnya paling maksimal. Tekstur serumnya juga mudah menyerap. Guys, serum ini punya tiga kali aksi untuk mencerahkan noda hitam loh. Warnanya tuh memudar, ukurannya juga mengecil, dan jumlahnya juga berkurang. Guys, aku udah pakai ini selama tiga hari, kulit wajahku semakin cerah dan noda hitam di wajahku semakin berkurang. Ah! We going to Swiss Switzerland. <tuk> Switzerland. Buat Kaira okay. karena dia tadi pagi video call nanya, Dedi buy some toys. Oh benar. <tuk> <tuk> Dingin banget di sini cuacanya dia lagi juga. Huhuhu <tuk> <tuk> snowingnya tipis-tipis. Kita lagi berhenti buat peristirahatan lagi mau beli makanan dulu. Toss, snow wings, snow wings, lagi. Tara Snow Halo. Halo. Halo. <laughs> Rupetira Sora. Halo. Kita harus Swiss sama my and. <tuk> kisyu, kenapa kisyu dong? Kisyu, ini kameramennya kisyu selama di Eropa. Bapak Ibu dia namanya Munstar Bridge ya, Jadi ini lo Ayo oh, Bisa beri Never really know <tuk> just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the <tuk> sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain of brings You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free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 With you Mana-mana tetap kita bawa cuting ya nak Iya sampai cutting ini bisa dipanasi Panasi. Dan... Aman banget itu udah berapa hari ya ya Bisa dibawa kemana-mana tanpa basi nah, dia. Kemasannya pun simple banget tuh kecil, hmm. pingkes banget karena enak Mereka karena bumbunya banget. selalu mateng hmm. jadi enggak ada kasih-basi Pak nih Pak Aji lagi nungguin. suka banget ayo cuti bawa cuti kemana mau <tuh> makan tuh nungguin cuti pokoknya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> tetap buang nasi Indonesia dah sama Indonesia Wairah di pimpin kuliner jangan lupa di order cutinya Pok, lusikan apa nak? Karena asing balado ya nak. Iya, udah-udah, udah abis dah. Masih awet semuanya. Good. Alhamdulillah sampai di Swiss ketemu Sophie. Halo apa Deni. Apa kabar? Terima kasih untuk Iya. Selamat datang. Thank you. Selamat Sophie. datang. For us, Selamat datang. Thank you kaniki. Kita kenal dari kami kini sama Sophie. Thank you. Benar. <tuk> Thank you for the food. <tuk> Mr. Vincent. Mr. Pince. Indonesia. Thank you <laughs> enak banget di tuh hmm. tuh lihat tadi udangnya udah habis ikan kue tiao, kangkung hmm. the best telur dadarnya udah habis Sophie you are the best please come to Indonesia soon <laughs> we will go to Indonesia together and visit them ya yeah. <laughs> Sophie, thank you untuk kita di Paris. Thank you ya. See you, see you, see yeah. you See you njanak. Bye bye. bye, -bye. Okay. Dan lagi ya, deh. Sama-sama. See you soon. See you kasih <laughs> Thank you Sophie. Ada. Semoga di Paris di sileh. Terbesar.